Ya, selamat berjumpa dalam tanya jawab pelajaran olah nafas dan masih mengenai urin ya, pH urin. Pertanyaannya, Pak, pH urin saya bangun tidur sebelum eh bangun tidur sebulan ini selalu 6,2, 6,2 sampai 6,4. Padahal sehari-hari ya berarti di siang ya 7 bahkan 7,7, 7,9. Bedanya jauh sekali, ya. Kalau tanya dokter, tanya halo dokter, tanya Google, maka pH urin normalnya 5 sampai 8 itu disebut normal ya. 5 sampai 8 pH urin itu normal. pH darah 7,35 sampai 7,45. Jadi pH darah 7,35 sampai 7,45. pH darah 8 mungkin Anda masuk ICU. Ya, namanya alkalosis, ketinggian. pH di bawah 7, namanya asam pH darah ya. pH di bawah 6,5, kanker, miyum, tista, tumor, diabetes, kambuh lagi semuanya. Udah sehat pun lepas obat, kambuh lagi. Apalagi, makanya orang diabetes, orang kanker, tumor, miyum, itu comorbid virus, comorbid COVID. Mudah sekali terserang COVID dan bisa mematikan. Kenapa? Karena virus, itu juga hidupnya di bawah pH, 7, di bawah pH setengah, terutama. Nah, jadi urin dan darah itu berbeda. Ya, saya sudah jelaskan, tapi saya tekankan lagi, itu berbeda. Nah, tapi, kenapa kita, kalau orang ikut olah nafas, suruh beli pH meter, cek pH urin? <laughs> ya, begini ceritanya. Ya. Saya mau cerita dulu. Waktu saya juga ikut pelajaran olah nafas, ingin membuktikan bahwa pH urin saya, pH darah saya itu naik ke pH 7,45, maka tes ke rumah sakit, ya, namanya tes analisa gas darah. Dalam analisa gas darah itu ada pH-nya. Nah, tadinya saya sempat tuh 6,7 di bawah, ya, lalu sekarang 7,45. Tapi satu kali tes itu 400 sampai 500 ribu. Tergantung di rumah sakit yang mana. Lab aja nggak ada, prodiast tahu saya nggak ada, ya. Tapi rumah sakit juga nggak semua rumah sakit. Tanya Google, analisa gas darah atau tes pH darah. Tapi biasanya analisa gas darah. Dalam analisa gas darah ada pH darahnya. Itu nggak semua rumah sakit ada, ya. Lagi kota kecil, Jakarta aja nggak semua, ya. Nah, kenapa kita waktu olah nafas tes pH urin? Oke, kita ke pH darah dulu. Kalau simak modul saya mengenai Wim Hof dan kesembuhan ya atau juga modul Wim Hof 2 itu saya tunjukkan bagaimana orang olah nafas metode Wim Hof di rumah sakit. Ya, lalu dimonitor saturasi, dimonitor juga hemoglobin, dimonitor juga pH darah. Ya, karena di rumah sakit ada alatnya. Bahkan tanpa diambil darahnya, tempel alat-alat untuk merekam pH darah. Naik Gitu ya, Nah sekarang gimana membuktikan bahwa pH darah itu naik, tapi nggak perlu bayar, mahal, ratusan ribu. Kalau tiap hari mau ngetes, pengen tahu dampaknya, atau tiap minggu ngetes, aduh, seminggu ratus ribu, sebulan 2 juta, hanya untuk yakin pH darahnya naik. Nah maka pH urin. Tapi pH urin kan berbeda, betul berbeda. Saya tanya dokter aja, ternyata banyak dokter itu males jawab loh saya tanya tapi saya nggak menyerah gitu ya tanya 10 dokter kira-kira itu delapan bilang ya berbeda apa oh, urin sama pencing sama darah ya beda gitu lah jawabnya begitu aja tuh ya tapi ada dua karena sahabat karena saya kenal baik bahkan ke rumah saya salah satunya ya satu ibu dokter satu pak dokter yang satu ke rumah saya yang dua yang kedua namanya dokter bambang itu selain dokter dia juga seorang hamba Tuhan, menggembalakan gereja. Nah, saya khotbah ke gerejanya berkali-kali. Jadi teman juga, bahkan waktu anak saya COVID, beliau yang ngasih saya resep. Nah, dua ini yang jawabannya panjang. Yang pertama, pH urin itu normalnya 5 8. Jadi selama rentang itu Anda nggak perlu takut. Gitu ya. Nah, tapi saya mengejar pH urin saya itu sekitar 7 sampai 8. Walaupun normalnya 5 sampai delapan, nah, maka kita harus ngerti dulu sebenarnya urin itu apa ya? Urin itu limbah sampah, buangan hasil metabolisme ya. Contoh, misalnya kita nyuci baju ya, maka kalau bajunya ini tubuh kita, maka air buangan cucian itulah kencingnya, urinnya. Jadi, namanya limbah sampah ya, sudah pasti kotor. Kotornya itu bisa asam, bisa basah tergantung metabolisme dan apa yang dimasukkan ke tubuh. Untuk menjaga pH darah 7,35 empat 7,45, untuk menjaga itu yang kerja itu paru-paru, jantung, paru-paru, ginjal -paru ya, jantung memompanya. Paru-paru dulu misalnya. pH darah ini 7,35 nih harus naik. Gimana naikkan pH? CO2 menurunkan pH. O2 oksigen naikin pH. Paru-paru kerja lebih bagus. Tarik oksigen, tarik lebih banyak, dan ini otonom. Otonom itu kita nggak usah mikir. Di bawah kendali saraf otonom. ya. Tapi kita bisa intervensi dengan olah nafas. Ya. Otonom itu kita nggak usah ngasih tahu. Eh, jantung, denyut jantung lebih cepat dong, saya mau jalan. Enggak. Kita tidur, dia pelan-pelan. Kita jalan, dia jantung umpamanya cepat. Sama juga paru-paru. Nah, dia hisap oksigen lebih banyak, supaya darahnya naik, 7,45% udah cuma lima, jangan berlebihan, jangan berlebihan, nggak bagus, gitu ya. Jadi paru-paru mengatur. Tapi ini paru-paru ini bisa dikombinasi kerjasamanya dengan ginjal. Ya, nah ginjal ngapain? Misalnya eh, ph-nya rendah, paru-paru udah masukin oksigen banyak-banyak nih. Orang, Orang Jawa bilang nggak nyanda. Jadi ph darahnya belum 7,35. bahkan bergerak ke ratus koma nih. Oh, tubuhnya kebanyakan asam. Asem itu bukan rasa asem, ya. pH sama rasa, ya. Kadang berhubungan, kadang enggak. Misalnya jeruk lemon, rasanya asem tapi bikin pH bagus, gitu kan? Jadi, kalau orang awam, ya, mungkin dianggap sama, padahal enggak. Ya. Belum tentu minuman yang asem itu membuat pH darah turun, ya. Sekali lagi, pH darah, ya. Bukan pH kencing, ya, pH darah, ya. Bahkan, kalau secara ilmu, ini sebenarnya air alkali enggak naikin pH darah. Jadi sebenarnya agak agak percoba minum air alkali gitu ya. Yang lebih bagus ini minum air yang nano cluster hexagonal supaya airnya mikro cluster ya. Karena butuhnya pH darah itu hanya 7,45. Anda minum air yang pH-nya 9. Nanti ya ginjal akan membuang supaya darahnya 7,45. Karena kalau 8 Anda masuk rumah sakit. Jadi kalau membebani air minum air kali sering-sering kebanyakan Sampai kencingnya pun delapan delapan setengah, anda juga memperkosa ginjal seminimal untuk membuang basanya lebih banyak lagi. Jadi untuk darah 7,45 koma atau tujuh yang kerja paru-paru sama ginjal, ya kita makannya ngomong yang bukan kebasaan dulu gitu ya. Kebanyakan jarang orang itu terlalu basah, ya Kebanyakan orang itu makan makanan yang membuat asem. Misalnya apa? Gula rasanya manis tapi bikin pH rendah. Daging merah. Ya, makanya orang kanker nggak boleh makan gula banyak banyak low karbo ya terus nggak boleh makan daging merah nggak boleh makan bahkan daging pun kalau orang kankernya udah stadium 4, udah vegan saja proteinnya dari kacang gitu ya, yang pusing kalau udah kanker diabetes waduh diabetesnya disuruh mengurangi karbo sedangkan kacang dan segala macam ada karbonya juga gitu ya orang diabetes disuruh banyak banyak makan protein daging sementara kanker enggak boleh kalau makan daging udah komplikasi sakitnya kombinasi memang harus lebih hati-hati lagi oke balik soal pH kalau banyak makan daging misalnya ya makan yang manis-manis maka ginjal pokoknya darah harus 7,45 maka ginjal akan buang itu sampahnya nah makanya kencingnya pasti pH-nya 5, 5,5 jangan takut dengan kencing 5, 5,5 ya yang penting darahnya 7,45 Habisnya nah, saya jelasin kenapa urin sekarang kita kejar gitu ya. Karena darah 7,45. Kalau ragu-ragu bisa tes ke rumah sakit tes gas darah 7,4 aman. Tapi tetap kalau saya menyarankan ayo kita kencengnya pun 7,5 gitu ya. Nanti pelan-pelan saya jelasin. Nah, banyak makan daging, banyak makan manis-manis Ph-nya turun dibuang sama ginjal, ginjal kerja keras. Jadi ginjal itu kerja keras bukan hanya kalau banyak obat ya, banyak obat kena ginjal loh. <laughs> ya sebenarnya itu kerja keras bikin rusak gitu ya. Mau akan obat apalagi anti rasa sakit. Wadah itu yang bikin ginjal juga paling kerjanya paling berat ya. Buang asam basah itu kerja ringan sebenarnya ya. Ya, nah tapi ya jangan berlebihan makanya kan segala jangan berlebihan ya minum jus pro sehari satu setengah liter <gak> ngajarin siapa gitu ya ya kalau ilmunya cuma satu sisi tuh repotnya apalagi yang ngajarin penjual penjual penjual apa namanya penjual probiotik gitu ya suruh minum satu liter kalbi aja yang baik saya sebut kalau yang nggak baik saya enggak sebut ya namanya Yakult sehari dua botol gitu nggak ada minum sehari seliter liter Yakult bisa diklaim gitu dicabut tuh izinnya gitu ya jadi banyak orang ngawur gitu ya bukan orang nutrisi ngajari minum jus pro sehari 3 liter sehari 2 liter gitu ya kalau tanya Google tanya dokter kelebihan probiotik juga berbahaya nah sama juga kelebihan air alkali makanya kalau saya nggak minum air alkali saya tidak minum air alkali tidak pernah beli air alkali Bahkan ketika pH kencing saya 5,2, pH darah saya 6,8 6,9 ya itu pun kan saya tidak minum air alkali karena saya tahu cara menaikkan pH darah bukan dengan minum air alkali. Dengan apa? Kalau mau dengan dengan yang pasti olah nafas. Ya, karena begitu bernafas saja, kan dicek saturasi. Ya, tadi saya bilang kalau pH-nya turun paru-paru kerja. Nah, kerjanya per, bisa terdeteksi dengan oximeter. Saturasi 97 jadi 99, 95 jadi 97. 2% itu biasanya oksigen yang terlarut dalam darah, dalam cairan darah. Lalu 98% yang terikat sama hemoglobin. Nah, yang terlarut itu naiknya cepat banget, tarik nafas buang, tarik nafas buang, 15 kali, 20 kali, saturasi naik 100%, pH-nya juga pasti naik. Ingat, O2 menaikkan pH darah. CO2 menurunkan pH darah maka nafas itu tarik O2, buang CO2. Tarik O2, buang CO2. Nafasnya teratur, hidupnya sehat. Takut, nafas nggak teratur. Gelisah, nafas nggak teratur. Ketakutan, nafas nggak teratur. Dan cenderung mengacaukan metabolisme tubuh. Nah, maka kita nafas yang teratur. Waktu kita body stretching, nafasnya teratur, tarik buang. Nah, kalau Wim Hof sebenarnya nggak teratur. Tarik, buang. Tariknya lebih banyak. Tapi nariknya lebih banyak? Oksigennya naik. Tapi jangan, jangan lupa kortisol juga naik, gula dilepas. Tapi kita, tapi dalam olah nafas tuh hebatnya gula itu dibakar juga, jadi kayak olahraga. Pakai tahan nafas itu kayak parasimpatetik jangka panjang. Jadi bagus juga buat orang diabetes. Nah, balik ke pH. Olah nafas menaikkan pH darah itu pasti. Maka kalau anda lihat di YouTube yang saya ajarkan. Waktu saya ngajar, judulnya "Vivo dan Kesembuhan", kan saya potong cuplikan ya orang lain, muridnya orang lain, muridnya Vivo di Eropa, di rumah sakit. Karena dokter-dokter juga pada penasaran, apa dampaknya olah nafas pada pH tubuh, pH darah di rumah sakit, di monitor, ya kan? PH-nya, ya hemoglobinya. maka pH darahnya disitu ditulis. Tuh. Kalau coba, kalau sekarang mungkin dengan dijelasin begini, jadi ingat, simak ulang videonya, pH darahnya 7,45%. koma di skala ideal jadi pH darah naik dengan olah nafas nggak usah minum air alkali mahal-mahal ya, kalau punya duit nggak apa-apa nanti minumnya kebanyakan kalau kecuali ya masih masih kecuali lagi kanker ya stadium 4, dan tes gas pH darahnya rendah kencingnya apalagi lima gitu ya Minumlah air alkali sampai saatnya nanti lepas gitu ya karena bisa diatur dengan betul bisa dengan minum itu membantu yang kedua makanan tadi makan daging merah nurunin pH, makan sayur ijo, sayur-sayuran, naikin pH. Buah kan manis, tapi jangan lupa dalam buah ada mineralnya. Mineral yang seimbang, pH-nya normal. Makanya sayur itu kan lebih bukan hanya serat ya. Makanya ada diet yang jangan makan sayur, sayurnya diganti agar-agar. <guruh> itu cuma serat, kagak ada mineralnya. Mineral itu ada di sayur. Ya belum lagi ada fitokimia. Aduh, makanya mesti makan sayur ya kalau gula rendah tukang becak nggak ada yang sakit gula tukang gali tanah nggak ada yang sakit gula makan nasi sepiring kenapa bergerak jadi anda makan sayur nggak apa-apa jangan takut makan sayur ada orang diabetes takut makan sayur <laughs> makannya agar ager tiga bulan malnutrisi saya baru baru di wa di satu orang lagi nih masuk rumah sakit nih gara-gara nggak -gara makan sayur dua bulan ya jadi dia mau pindah genomic diet hati-hati ya hati-hati hidup ini mesti belajar ya sayur juga naikin pH darah Nah, kalau pH darah bisa dinaikkan dengan jadi bukan kalau pH darah bisa dinaikkan dengan apa yang dimakan. P juga menaikkan, ya kan? Tapi kan juga mesti ada batasnya, ada ada dosisnya. P komplek, sayur, olah nafas, ini naik pH darahnya, ya. Jadi urin pasti akan fluktuatif. Kebanyakan makan yang alkali, minum air alkali, ya kan? Nanti kencingnya pun bisa delapan tuh apa setengah gitu. artinya apa dibuang lagi ini minum dibuang lagi diminum dibuang lagi sudah beli mahal-mahal dibuangin <laughs> Diminum, dibuang minum dibuang minum banyak banyak buang banyak banyak darahnya mah empat akan darah naik sampai 8. anda masuk rumah sakit aja pokoknya jadi darah itu cukup 7,45. empat di bawahnya 7,45. makanya kalau saya kan nggak menyarankan ngapain minum alkali gitu ya air alkali ini kan basa yang kita masukkan dalam tubuh. Nah, kalau sekarang olah nafas. Pak, kan bisa olah nafas, nih. Kencing saya 8. Nanti pH darah saya 7 jadi ke 8 enggak? Tidak. Karena nafas itu pH-nya naik itu tidak memasukkan sesuatu dari luar. Ya, kalau minum RA kali kan sesuatu yang basa kita masukkan. Apalagi minum sodium bikarbonat kita masukkan. Itu orang bisa alkalosis, sakit juga. Tapi kalau napas, ini tubuh yang mengatur kalau tubuh yang mengatur ya dia tidak akan berlebihan ya. Nah, kenapa sampai olah nafas kencingnya bisa sampai 8 gitu ya? Itu karena seluruh selnya menjadi basah tapi darahnya tetap 7.45, kelebihannya dibuang. Maka yang memang idealnya itu kencing dan darah itu sama, tapi kan nggak mungkin namanya sampah. Makanya urin itu 5 sampai 8 sampai8 ini untuk menjaga pH darah 7,45 Nah sekarang saya lanjutkan pertanyaannya saya tambah lagi ya jadi kalau ini pertanyaannya PH bangun tidur 7,62 sedangkan siangnya tujuh, siap di atas 7 itu bagus ya tidur itu sepanjang malam ya pencernaan bekerja detok terjadi sampah dibuang jam 3 sampai jam 5 Ya, maka jam 5 itu mulai BAB, ya itu udah dikumpulkan tuh sampah tuh di BAB atau di kencing, ya. Ginjal bekerja menyaring racun sepanjang malam dan sepanjang malam kalau kita enggak enggak bangun-bangun kencing ya. Maka begitu kencing itu jangan kaget kalau pH urinnya 5, 6, 7, 5 ya. Kenapa? Sampahnya paling banyak. Terus kita minum air putih bangun tidur satu gelas, dua gelas. Ya, mulai cair. Minum lagi. Siang-siang ya sampahnya udah nggak ada istilahnya. Oke, ilustrasi yang paling sederhana dan mendekati nyuci baju ya kan. Jadi kencing pertama itu kayak baju kotor masukin, kasih air, diaduk-aduk tanpa sabun aja diaduk-aduk. Habis main bola banyak, banyak banyak tanah dibuang merah iyalah banyak tanahnya ya ya buangnya merah gitu ya. Itu kayak bangun tidur ya makanya kalau bangun tidur kencingnya bening waduh itu berarti minumnya bagus banget selama ini enggak minum minuman bersoda enggak minum minuman ber berapa berasa berwarna air putih aja banyak-banyak paling teh atau kopi gitu ya bangun tidur pun kuning bening bahkan putih bening waduh ya itu kayak cucian itu bajunya baju pesta ya enggak ada tapi bajunya baju olahraga main bola waduh dicuci yang pertama itulah kencing yang pertama ya kan tapi kita bilas lagi bilas lagi tambah bening enggak Ya tambah bening lah, gitu nah sama juga begitu. Makanya kebalik lagi ke dokter teman saya. Satu ibu dokter datang ke rumah saya. Dia ke rumah saya, kita ngobrol. Saya tanya nih soal urin. Ya begitu Pak, kalau kita minum berkali-kali, makin banyak minum air putih, ya urin kita pH-nya naik. Maka ginjalnya nggak kerja berat. Nggak usah buang banyak-banyak sampah, karena kita nggak minum sampah. Minum air berasa berwarna, daging merah, waduh. Ya, kita makin makan sehat banyak minum aja dia bilang begitu pak Kalau banyak minum ini ya kayak kita bilas cucian. itu ya lama-lama kan air air cuciannya bilas saja kan bening jadi dengan banyak minum aja pH urin naik banyak minum air putih aja pH urin naik begitu ya bangun tidur paling rendah nah sampai kalau kita misalnya gini tapi saya udah kemarin ada yang jabari saya pak saya tes pH bahkan zoom yang kemarin juga ya pH darah saya itu di rumah sakit itu 7,45, tapi pH urin saya 5,5. <laughs> apa artinya? Eh Artinya kalau baju dicuci, bajunya banyak lumpur, tapi jangan takut karena pH darahnya 7,45 berarti aman. Tapi kasihan dong mesin cucinya, mesin cucinya tak cepat rusak ya. Kalau nyuci baju kotor terus gitu ya. Atau nggak agak rusak sih mesin cucinya, Pak. Kotor apa enggak ya sama muternya sama. Ya. <laughs> Ya, butuh banyak air aja buat bilas kan gitu ya. Jadi ginjalnya rusak apa tidak? Kalau kita banyak minum makanan yang asem-asem, ya, sehingga harus harus terus makanya orang kalau banyak makan daging merah ya, protein yang salah misalnya, kan ginjalnya rusak. Ya, dengan sampai kencingnya berbusa. Kencing berbusa belum tentu ginjalnya rusak ya. Tapi kebanyakan protein. Tapi apa artinya? Artinya ginjalnya kerja berat cepat lama rusak juga gitu kan nanti kakinya masih wah rajin body stretching <laughs> rajin olahraga tangannya masih kuat kayak umur anak umur 40 <laughs> tapi ginjalnya kayak umur 80 mati juga gitu ya nah, maka kita harus hidup ini imbang makan pun harus imbang nggak boleh kebanyakan-banyakan protein tetap harus makan sayur kalau kita makannya nanti sudah pas contoh nih ya kita proteinnya pas semuanya pas Artinya kan nggak banyak yang dibuang. Kalau nggak banyak dibuang, artinya bersih. Jadi mesin cuci ini nggak nggak usah banyak buang-buang kotoran, ya. Nah ternyata metabolisme itu diperbaiki dengan pola nafas. Yang pertama makanya dalam pelajaran pola hidup sehat ada juga pelajaran mengenai makan sehat, minum sehat. Ya itu Pak itu, Ibu Laisubrata itu pembicara top semuanya itu kita hadirkan supaya bajunya itu nggak kotor, gitu ya, yang dibuang nggak banyak. Tapi yang menarik adalah olah nafas sekali lagi, memperbaiki metabolisme. Karena sampah itu bisa begini, kurang protein, makan protein, sampah protein, tapi otot nggak naik naik. Oke, gimana kesimpulannya? Makan protein udah banyak, berat badan enggak nambah. Yang terjadi malah kencingnya berbusa. Jadi makan protein, buang protein berarti metabolisme proteinnya jelek makan karbo badan tetap lemes kencingnya manis <laughs> jadi karbonya gak dipakai metabolisme karbonnya jelek Udah. jadi banyak makanan masuk tapi dibuang lagi jadi metabolisme ini nah kalau makannya asem-asem kok kencingnya gak asem metabolismenya bagus ya kan makan daging nih minum kopi saya nih habis itu kencing pH-nya normal, pH urin 7,3, minum jus bro satu gelas. Habis itu kencing, pH urin 7,3, minum asem secukupnya, jumlahnya pas, diminum, dipakai, enggak dibuang. Nangkep ya, minum asem banyak-banyak, enggak -banyak, dipakai, dibuang. Maka kencingnya akan fluktuatif. Maka kalau pH urinnya stabil, Anda lihat di Instagram saya, di WA Group juga pernah saya post, sih saya itu sampai tiga bulan, selama 3 bulan setiap hari bisa 6 sampai 10 kali saya tes kencing. Makan apa dites, minum apa dites, Waduh, kelihatan fluktuatif sampai akhirnya saya bisa buat urin saya pH-nya stabil di atas 7. Mau bangun tidur, mau siang, mau sore. Berarti sudah menemukan in out-nya pas. Makannya enggak berlebihan. Ya, itulah makanya kalau kadang-kadang ada orang tanya minum jus terus si, si, si terboleh siapa yang ngajarin? Kadang -kadang kurang sabar jawabnya ya kalau paling tertulis kayak orang marah kalau begini enak maka saya paling males jawab lewat WA ya menghindari apa saya dikira marah kalau <laughs> karena karena emang gak sabar nulis gitu ya kalau jawabnya Zoom, enak pasti orang gak mikir saya marah gitu kan lihatnya ketawa ketawa kalau orang lihat baca WA nanya saya saya jawab WA, marah nih gitu ya nah Baik lagi ke pH. Kali ini saya jelasin pelan-pelan soal pH ya, saya rekam ya. E, kalau kita makannya jumlahnya pas, pertama jumlahnya pas, maka tentu sampahnya ya makan diambil, makan diambil. Ya, urinnya tentu akan tidak fluktuatif, ya kan? Yang kedua, bukan soal jumlahnya, metabolisme ini. ini. Makan protein enggak keserap, dibuang kura kencingnya berbuih tapi ginjal bentuk rusak. Ya, cuma kerja keras saja, nyaring buang, nyaring buang. Makan gula nggak dipakai, kencingnya pun manis. Nah, berarti ada satu langkah lagi supaya kerja ginjalnya juga tidak berat. pH darahnya 7,45, pH urinnya juga sekitar 7, ya. Coba cari anak yang kecil yang yang belum pernah sakit. Anak umur 2, 3, 4, 5, enam tahun, remaja yang sehat-sehat kencing pokoknya minta tolong aja nak kalau kencing kamu tak tampung aja deh buat apa mama penelitian <laughs> kalau penasaran ya di tes ph nya ph urin nanti kan tujuh tujuh gitu begitu orang diabetes minum kanker seru kencing di tes dua bahkan banyak 4 koma saya udah pernah di komunitas kanker kan tak selalu tes ph nya laporannya aduh sedih 4 koma normanya lima sampai delapan bahkan di bawah lima oke okay. A uh, urin itu seperti air cuci, buangan air cucian gimana kalau kita nyuci baju air cuciannya itu bening, eh? ya bajunya nggak kotor, ya kan bajunya nggak kotor, mesin cucinya, awet lah kira-kira gitu ya. Nah dengan olah nafas maka pelajari modul olah nafas dan kesembuhan, involve dan kesembuhan ya bagaimana olah nafas itu memperbaiki metabolisme berbagai macam metabolisme, ya. bahkan keseimbangan hormonal yang juga akan berhubungan dengan metabolisme, sehingga semua yang dimakan diproses. Jadi saya makan saya makan protein, tambah body stretching sedikit. Ya sekarang kalau saya tes terukur, saya tes pakai timbangan, walaupun bukan timbangan yang canggih banget, tapi protein good, gitu ya, massa udah normal, nggak kurang, tapi bergerak ke arah good, gitu ya. Jadi artinya protein yang saya makan diolah oleh tubuh. Dijadikan otot, maka ototnya, walaupun nggak kayak aderai gitu ya, tunjukin dulu. Ya, wah, wow, kalau di udah, udah udah terbentuk juga, ya, terbentuk kayak segmen-segmen. Kalau saya begini, sedikit ya, atau otot-otot otot yang sebelah sini, ya, dengan gerakan tertentu, kan, ototnya kelihatan terbentuk, ya, jadi tergantung arah mana gerakannya, ya, itu otot, ya, bukan lemak, jadi berat, -berat naik, atau berat, berat sama, tapi lemaknya berkurang, ototnya naik. Kalau ditimbang secara digital kelihatan komposisinya berubah. Maka umur saya sekarang udah 35 tahun, ya tambah muda lagi, tambah muda lagi. Saya senang aja memonitor gitu ya. Berarti metabolisme protein bagus, metabolisme lemaknya udah bagus, metabolisme karbohidrat terus bertambah bagus. Lah diabetes sembuh lah, ya kan? Saya diabetes. Jadi kita bisa perbaiki dengan hal itu. Nah, urin berbeda dengan darah, tapi itu mengindikasi. Kalau urinnya jelek, kotor, kayak air kotor, berarti bajunya kotor, mesinnya nggak bagus, atau gimana, ya. Jadi kita, makanya tesnya pH urin, supaya nanti kita punya pH urin ini sekitar 7 sampai delapan, darah kita tujuh empat lima, udah, itu berarti kita udah ketemu tuh pola makannya pas, jumlahnya pas, metabolisme baik. Nah, olah nafas itu terutama Wim Hof. Ya hebat banget dalam hal mengatur metabolisme ini. Ya nanti ditambah dengan serial John kabat sin, udah itu lebih stabil. Lagi. Ya ini kalau kita berbicara urin. Ya jadi kalau 6,2 sama 7 ini bukan jauh pak, itu deket. Orang lain itu kemarin yang nggak apa, sum dua hari lalu pH urinnya 5,5, pH darinya 7,45. Nah itu baru jauh. Ya kalau 6,4 sama tujuh itu bukan jauh pak, itu deket banget karena sampah membandingkan antara sampah dengan baju berbeda ya berbeda makanya kalau dokter Mira Dr. Mira lengkom ya mentor kita di grup diabetes malah saya nggak pernah betes urin ngapain mau beda gitu ya saya ketanya lap 10 dokter 8 itu bilangnya begitu beda tapi ada yang mau jelasin pelan-pelan satunya dokter dari NBC, satunya Dokter Bambang, ya, itu dia jelasin Pak, kalau minum airnya bener, jenis airnya bener, jumlahnya bener. Udah, jangan minum tuh namanya air minuman yang kaleng-kalengan, minuman botol-botolan, yang ada warnanya, ada rasanya, buang semuanya. Minumnya air bening saja. Ya, sekarang air bening namanya Aqua, Aquanya merek Christine beli Honda merek Yamaha kalau di, di Jawa Tengah begitu saya kemarin beli Honda jenis apa itu loh, yang, yang Yamaha RX beli Honda merek Yamaha kalau di Medan lagi beli kereta Oh ya wih saya pikir konglomerat dia beli kereta iya merek Yamaha naik kereta beli Aqua merek Christine orang Singapura bingung-bingung mana bisa aku apaerek presiden? <laughs> ya terakhir sebelum kita tutup biar kita nggak serius terus ya jadi kita boleh minum air banyak-banyak air bening udah air putih lagi mana putihnya gak ada <laughs> air putih mana ada air putih kasih susu itu air putih itu susu putih pak air bening ya minum air bening banyak-banyak nanti ph urinnya hampir sama dengan pihak darah 7,4 ya sedikitlah cukup lengkap saya stop dulu